Sampai suatu ketika, saya menanyakan, saya baca kiltab, al kitab, Alkitab satu menemukan ayat yang saya bingung hmm. uh, Saya lupa ayat Markus berapa gitu, yang uh, salah satunya berbunyi uh, Elia, Elia, lama sabachthani katanya Ya Allah, ya, ya Allah, Allah, kenapa kau meninggalkan aku? Hmm. <laughs> pada saat, ya, semua disalah itu pada saat hmm. Saya nanya ke pendeta saya yang baru karena kan saya pindah gereja kan dari Jakarta ke uh, Bogor ke Cibinong, hmm. ya jawab banget. Berlibat berlibat berlibat sampai saya satu pertanyaan, Yesus itu Yesus mati tiga hari dikubur setelah disalib. Definisi mati itu kan uh, tidak bisa melakukan apapun. Hmm. Jadi ketika Yesus mati itu siapa yang ngurusin dunia? Nah kan beragama itu kalau ketidaknyaman buat apa? Hmm. Kalau beragama hanya membuat kita gelisah, agama hanya membuat kita sedih, melulu ya buat apa kan? Justru kan agama itu membuat ketenangan dalam kehidupan jiwa sebagai apa ya pembatas diri segala macam. Dan jujur saya tidak menemukan itu di Kristen. Masih belum kapok lu ya katanya. Untung situ orang e, ibu saya ngejagain Bayangin saya sudah berapa kali percoba bunuh diri? Sudah mau dibunuh, nggak mati-mati. Hmm. Akhirnya, ya dinasehati nama ibu, ya pelan-pelan, anak -pelan begitu. Akhirnya, saya didudukin sama bapak saya, dikasih minum dari pendeta pada saat itu. Ini memang pasti diguna-guna, nih, orang Islam.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 Dulu beliau adalah mantan penganut agama Kristen Protestan, beliau juga adalah keturunan dari bangsa Cainis. Nah, keinginan beliau hijrah untuk masuk agama Islam itu sudah cukup lama. Dan eh, pada video kali ini, beliau juga akan menceritakan kronologis perjalanan hijrah beliau masuk menjadi seorang Muslim atau menjadi seorang mu'alaf. Dan prosesnya tersebut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 Untuk mualaf sebenarnya sih bukan disebut mualaf lagi ya karena saya pribadi sudah sekitar 5 tahun sampai enam tahun. Alhamdulillah sudah lama ya. Alhamdulillah karena makanya saya sebenarnya bukan dianggap mualaf lagi karena sudah lima enam tahun masa mau dianggap mualaf mulu kan. <tuh> sampai kapan seperti <tuh> yeah. itu. Cuman mungkin ya eh uh, mungkin bisa menginspirasi untuk mualaf-mualaf -mu yang lain biar agar bisa istiqomah karena kan. Uh, pengalaman hidup seseorang itu tidak akan bisa dibeli oleh apapun. Saya mulai dibilang gejolak kali ya. Ulang langsung ceritakan ya. Iya boleh. Mulai bergejolak itu diawali dengan kesukaan saya terhadap satu band, hmm? yang dimana dalam band itu uh, lirik lagunya itu syiar semua. Hmm. Nah, salah satunya adalah Wali Band dulu Oh Wali Wali Band, nah saya suka banget waktu itu Allah alam ya kenapa saya suka Padahal dari keluarga saya tuh melarang banget tuh hmm. Anti banget namanya untuk Islam islaman yang seperti itu Sampai saya tuh kumpet-kumpet waktu itu kedengaran lagu Band, Band Wali Sampai semua lagu o, yang lain tuh saya hapus Wali Band semua hmm. Itu sekitar kelas 2-3 SMP waktu itu itu awal mula banget, awal mula banget Sampai terus berlanjut, berlanjut ya Makin hidayah itu makin datang lah Sampai ada pengalaman perjalanan religius mungkin bisa dibilang yang Mungkin semua orang gak dapat ataupun itu Allah Alam Puncaknya itu adalah ketika saya bermimpi Wah oh, seru nih, gimana gimana tuh <laughs> Saya bermimpi Allah Alam itu di tempat yang mana pokoknya terang sekali sangat-sangat terang itu saya bingung kesendirian gitu saya hmm. celengok-celengok dalam mimpi itu tiba-tiba datang tuh seorang pakai gamis pakai gamis pakai udeng-udeng dipegang pundak saya ih, saya merinding langsung kalau lagi, gitu lagi dipegang pundak saya orang itu gak ngomong apa-apa saya yang bertanya, siapa kamu kan? yang namanya orang gak kenal tiba-tiba Dikasihkan Al-Quran, di tangan Saya, saya meraih, saya bingung lah. Saya kan Kristen, gitu lah. Saya Kristen, kenapa saya dikasih Al-Quran? Gitu kan? ngerti aja, nggak bacanya. Ya udah, dikasih Al-Quran pergi. Kemudian bangun, ya, seperti di Javu aja, langsung dek-dek, langsung apa ya, berubah aja gitu suasana hati itu jadi mellow segala penyulih ya bergejolak gitulah pokoknya hmm. Itu terangis. kelas berapa kalau boleh tahu? Itu kelas 3 SMP. Kelas 3 SMP. Saya itu tipe orang yang enggak mau memutuskan. Oh, saya langsung masuk Islam. Enggak. Karena keluarga saya pun uh, terlahir dari keluarga Katolik. Eh, afwan. Bapak saya Katolik, mama saya pernah jadi Konghucu, Buddha, dan terakhir menerapkan keagamaan sampai sekarang Kristen Protestan. Hmm. Kakak saya pun Kristen Protestan. Mereka tergolong aktif lah untuk jemaat di sana Saya dulu bergabung di jemaat ha, uh, Boleh dibilang? Boleh di Saya gereja tetap sebagai jemaat di GBI hmm. Gereja Bethel Indonesia Jadi Mereka? bisa dibilang keluarga yang taat akan Kristen taat. ya? Taat, termasuk taat Cuma saya dor yang menyimpang Iya, kenapa? Maksudnya keluarga juga sudah lingkupnya sudah seperti sudah. itu. Terus kenapa kok bisa langsung mengalir ke arah wali keislaman begitu? Kalau ibarat percintaan mungkin pandangan pertama mungkin ya. Kalau itu hmm. pendengaran pertama kayak hmm. ah, adem aja kayak enak aja tuh liriknya tuh udah benar. Nyatu banget gitu ke saya itu. Syair-syairnya tuh benar-benar wih, mantep banget nih kayaknya tuh. Foto itu suka banget Uh, setelah mimpi Terus berjalan lagi, mimpi itu sudah datang lagi, datang lagi, datang, lagi, datang lagi Sampai nangis sama seorang pendeta Hmm Pak, ini kenapa ya? Kok mimpi cerita sambil nangis? Pendeta cuma bang, enggak itu mah cuma iblis katanya hmm. Cuma iblis yang ingin mempengaruhi kamu katanya pada saat itu Cuma saya pribadi kan Saya open minded pada saat itu Meskipun mungkin usia saya masih sekitar berapa tahun ya SMP, saya lupa tuh, buka kelas 3 SMP lah, kisahan segitu 15-16 jadi kalau saya pribadi mengatakan saat yang lain masih bermain hmm. saya sudah dihadapkan dengan suatu pilihan yang dimana ketika salah pilihan menanggungnya akhirat saya nggak ada kenalan Ustadz sama sekali akhirnya pertama kalinya setelah pulang sekolah satu bisa jalan, saya tuh SMP di Jakarta 114 Jakarta yang mayoritas Kristen juga hmm. kan di Jakarta di Kelapa Gading waktu itu. Pertama kali saya jalan melewati masjid. Hmm. Tujuannya sebenarnya pengen nyari tahu apa sih kalau dari pandangan Islam dalam al itu Seperti apa oh, iya. gitu. Ya? Sudah mulai Kenapa kepo. Iya, udah mulai kepo, kepo. Hmm. Udah kepo banget pada saat itu. Eh uh, saya ada namanya masjid GIC Jakarta Islamic Center saya lewat masjidnya dan ada ternyata ada radionya hmm. di situ saya mulai mencoba uh, mendengarkan tuh Banyak kajian-kajian tuh di situ awal pertama saya ngeliatin kaji, eh, kajian sampai nama saya terkenal di situ seorang kafir mendengarkan radio Islam <laughs> Terus sering mm. kirim-kirim salam segala macam kan Yang namanya anak baru gede kan alay gitu kan Saya kirim-kirim salam, akhirnya terkenal tuh Akhirnya deket sama salah satu penyiar yang mungkin ilmu agama juga menempuni Kemudian setelah berapa lama saya mendengarkan kelas 3 SMP akhir kalau gak salah Pada saat itu Saya mulai bertanya, mengungkapkan Karena saya nggak mungkin sebenarnya mengungkapkan apa yang saya Pertanyakan gitu lah, takutnya Ah ini anak takutnya cuma main-main atau apa Setel, uh, Pas saya melihat orang itu asik Orang itu bisa nyamong ke saya Dan bisa mengerti tentang kehidupan Yang namanya mu'alaf mungkin pada saat itu Saya coba bertanya Beliau cuma senyum pada saat itu hmm. Beliau nggak ngomong A, ngomong B Ikuti aja kata hati, hati rurani kamu katanya. Waduh saya makin bingung lagi nih oh. Makin bingung lagi pada saat itu Ah ya sudahlah ikuti aja seperti air mengalir. Kebetulan hmm. orang, orang seperti itu kan. Ya, ya. udah saya pulang. Saya tetap lanjut. Akhirnya saya lulus sekolah. Dan semenjak mimpi itu saya dihadapkan, selalu dipertemukan dengan lingkungan yang Islam. Hmm. Selalu hmm. itu pada saat itu. Saya akhirnya ayah akhir saya pindah ke Bandung kerjanya. Dan orang tua saya asli Cibinong, Bogor. Kita pindah hijrah ke sana. Dan saya lulus SMP, baru masuk SMK kan ya? Yeah. Masuk SMK, saya nggak uh, tahu mau SMK di mana, nggak tahu basic SMK di Bogor seperti apa. Saya hanya menjalankan apa yang diperintahkan orang tua, yang masuk sini, masuk sini. Akhirnya saya masuk ke dalam SMK PGRI 1 Cibinong, yang ternyata notabene sekolah umum, tapi basicnya Islam banget. Oh. Orang tua? Orang tua nggak tahu. Oh. Seperti sudah dia mengarahkan aja. Hmm. Semenjak mimpi itu tuh semua tuh benar-benar ketemunya Islam lagi, Islam lagi, Islam lagi. Tapi di situ saya belum 100 persen dok. Wah, gue masuk Islam enggak. Hmm. Setelah tahu, baru orang tua nyesel Sudah masuk ini? Belum. Oh belum. Setelah tahu kalau kepala sekolahnya itu adalah kiai Haji yang suka berdakwah, seorang dai hmm. yang di banding hari Jumat itu dikhususkan untuk yang namanya tausiah dan e, keilmuan Islam lainnya. Hmm. Saya makin kepo dong di situ, oh. <laughs> makin banyak e, ngungkapin, banyak nyari tau apa sih, gitulah. Yang dalam mimpi saya, saya mulai ada misi di situ pada saat itu. Yang awalnya saya juga nggak kepikiran, ah, gue masuk Islam kali, enggak. Justru saya orang yang paling apa sih Islam dulu, apa sih kok? segala pakai kerudung lah panas tahu kan gitu hmm. kan terus yang cowoknya segala ngapain sih cuci muka mulu kan gitu meskipun saya pribadi juga sering banget cuci muka hmm. makanya pada masuk Islam waktu itu nggak pernah ketahuan kalau wudhu <laughs> setelah itu saya masuk PGRI ada yang uh, setiap siswa ataupun siswi yang non Kristen ataupun kafir eh non Islam itu harus ngikutin uh, kegiatan agama di sana. Ada namanya rohani Kristen. Oh, tetap ada, tetap ada. cuma itu jumlahnya, mino di situ hmm. paling hanya 10 orang dari sekian rat ribuan siswa di situ. Kan, saya makin bandel di situ. <laughs> saya main kabur-kaburan, rok, segala macam. Saya malah tertariknya, atau kenapa ya? Allah alam, saya lebih tertarik ke ngintip pintu. Si ya, hmm. ketika hari Jumat itu, ketika hari Jumat itu. Sengintipin sampai saya pernah bertengkar sama, bukan bertengkar ya, didebat oleh uh, pembina rokris saya. Hmm. Kamu masuk Islam? Enggak kak, saya cuma suka aja. Kayak jujuran di situ. Hmm. Ya udahlah, masuk Islam aja katanya, enggak lah kak, saya suka suka kan, bukan berarti harus masuk ke dalamnya kan. Hmm. Ya gitu aja terus selama 3 tahun saya di SMK PG saya debat didebati makan nilai saya agama saya paling jelek dulu padahal semua agama eh padahal nilai-nilai ujian saya agama itu benar semua tapi setelah dirapot 70 80 yang dimana kan ketika sekolah itu kan minimal agama itu 89 ketika dibawa itu 50-50 itu bisa naik atau enggak cuma kodarullah karena mungkin Allah mudahkan kan selalu naik Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau nggak masanya nggak bakal naik gitu karena nilai agama saya tuh kecil-kecil semua. Apalagi setelah tahu saya sering ngintip-ngintipin rockers, erois, galau macem. Wah uh, makin didebatin, semakin orang itu kenceng banget tuh. Hmm. Buat saya biar nggak kayaknya udah tahu tuh nih anak punya tanda-tanda nih hmm. masuk Islam nih. Jangan sampai jangan eh, ya, sampai uh, domba gue ketersasar lagi nih. <laughs> sampai, sampai suatu ketika ada. Uh, setelah kelas dua kalau gak salah pada saat itu saya ikut rohis ikut rohis, ikut rohis. tapi kondisi saya masih Kristen hmm. saya... diterima tuh? Hah diterima? Oh, apa, oh. Oh, sama ngeraguh? Kamu ngeraguh sama asatid atau ustadz sana? Hmm. Saya memberanikan diri pertama karena berdebat uh, kenapa sih harus ada ustadz gitu kan? Terus uh, apa namanya? Bagaimana sih kriteria dalam Ustadz itu, dipanggil Ustad kan kalau dalam Kristen kan Dia harus sekolah teologi dulu, dia harus menjalankan segala itu baru bisa dipanggil pendeta Loh, hmm. aduh jadi islam kok gampang banget gitu. Itu tuh pertama kali saya debatin Dia bilang, uh, Ustadz itu hanya suatu panggilan Panggilan masyarakat yang melekat pada seseorang Ustad itu pun bukan yang pintar ilmu agama melainkan hanya seorang guru ustaz itu agama Arab Sen katanya pada saat itu. Hmm. Omongannya tuh jep jep jep langsung to the poin dan kena gitu lah. Udah tuh selesai. Debatnya selesai. Oh gitu ya, datok oke okay, siap. Udah mulai dekat sama ustaznya. ustaznya. Udah mulai dekat sama ustaznya, beberapa minggu kemudian uh, beranikan diri. Datang, saya mau ikut Rohis ya." Uh, kaget langsung situ. Hmm. Lompat ustaznya. Hmm. "Kamu serius?" katanya eh uh, masuk Islam. Eh enggak tadi bukan mau masuk Islam, saya cuma pengen tau aja budayanya seperti apa sih gitu lah. Karena kan saya senang dulu main hadroh segala macam. Hmm. Ya meskipun setelah saya masuk Islam saya uh, ikhtilaf tentang musik segala macam, saya mensampingkan itulah. Saya benar-benar ya hidayah saya benar-benar dari wali band suka dengan alat musik hadroh segala macam pada saat itu. Itulah wasilah saya dan meskipun wasilah terbesar saya dari mimpi seperti itu akhirnya berjalan-berjalan saya ikut Rohis pertama kali datang semua mata tuh wah melihat ke saya semua sorotan <laughs> iyo jelas so banget itu. <laughs> gitu kan saya masuk ke masjid itu lagi rockers lalu saya kabur hmm. hmm. <laughs> izinnya mau pulang ke rumah pada saat itu pada saya ke masjid pada saat itu Dilihatin semua mata tuh pada sih bukannya pada welcome pada sinis hmm. sangkaannya sampai saya pernah dimusuhi satu sekolah karena kata mempermainkan suatu agama katanya ingin jadi ah penyusup agama segala macem dulu saya dibilangin ya oh, sudah dibilang seperti itu? iya karena ya ya wajar, karena saya dibilang Islam, lu tapi ke islam banget, gitu lah dibilang e, tapi nggak mau masuk Islam <tuk> <tuk> <tuk> tapi dibilang Islam, tapi lu Kristen, gitu lah jadi kayak, kayak mempermainkan agama ya terus berjalan, berjalan, sampai suatu ketika saya ikut organisasi namanya osis. Hmm. Dalam osis itu ada bidang-bidangnya, bidang satu, bidang dua, bidang tiga. Nah, dimana dalam SMK 1 Cibinong itu, yang uh, saya bidang satu itu adalah bidang keagamaan, hmm. yang dimana harus dipegang minimal ketua rohis ataupun orang Islam lah ibaratnya, karena bidang-bidang satu kan uh, harus bisa Bekerja sama dengan agama lain Dan mayoritas pasti memilih Yang Islam itu sendiri yeah. Karena kan kegiatannya Pasti 90% Eh 80% sampai 90% itu Islaman semua dibanding Ke, -ke yang non-Islamnya mm. Tapi kedar saya yang kepilih Menjadi koordinator bidang pertama Dalam keagamaan, keagamaan Dimana saya makin aktif lagi Dalam mencari tahu Islam Makin aktif lagi saya untuk Ngubuk-ngubuk apa sih artinya? Itu masih dalam keadaan galau setiap malam. Tuh galau setiap malam tuh bener benar apa sih dalam diri gua gitu loh. Hmm. Kenapa segelisah ini gitu loh? Terus pada saat itu, ya udah tuh makin ngubuk, ngubuk ngubuk ngubuk lagi. Dalam satu event ada namanya satu Muharram, hmm. Muhasabah. Saya pas pasar, saya acara, saya dipeluk sama ustadznya. Hmm. Gak tau langsung nangis di situ saya Kayaknya tuh Kok gue Kristen? Tapi kok orang kok welcome banget gitu lah Yang lain pada musim gue kan nih orang kok malah Ngedeketin gue terus gitu Kasarnya kan ya Ya udah Akhirnya ya pada saat itu saya masih aktif ke gereja Saya gereja di HK, uh, GBI Tapos dulu ada namanya Tapos Sampai suatu ketika Saya menanyakan Saya baca kitab Alkitab satu menemukan ayat yang saya bingung. Hmm. Uh, saya lupa ayat Markus berapa gitu yang uh, salah satu berbunyi uh, Elia Elia lama sabatani katanya. Ya Allah ya, ya Allah kenapa kau meninggalkan aku hmm. <laughs> pada saat Yesus ya, itu pada saat. Hmm. Saya nanya ke pendeta saya yang baru. Karena kan saya pindah gereja kan dari Jakarta ke uh, Bogor ke Cibinong. Hmm. Ya jawabannya berbillet berlibat berlibat sampai saya satu pertanyaan Yesus itu Yesus itu mati tiga hari dikubur setelah disalib definisi mati itu kan eh uh, tidak bisa melakukan apapun hmm. jadi ketika Yesus mati itu siapa yang ngurusin dunia iya Mas Stefan saya sendiri dong, iya dong logikanya hmm. logisnya Eh, saya malah diomelin, pikul dosa kamu, pikul salib Lah, kan saya nanya, pendeta, udah, kamu, kamu bukan Islam, eh, kamu bukan Kristen kan Katanya, kamu sudah tertarik dengan Islam, pasti banyak yang mempengaruhi kamu, cuci otak, segala macem pada saat itu hmm. Lah, saya kok mau nyari kebenaran, malah diomeli Pokoknya hmm. <laughs> saya debat terus, pokoknya saya patah-patahin terus tuh omongannya Padahal itu nggak ada provokasi dari gak Islam ada, sama sekali Nggak ada, nggak ada, malah uh, Yang Islam pun malah ngikutin ikutin aja, hati norari kamu, udah gitu doang nggak ada... apa namanya... provokasi, nggak ada yang namanya... di ojok-ojok ya segala, nggak ada itu emang dari itu pengen nanya, cuman... belum punya keberanian pada saat hmm. itu menceritakan awal mula tertarik dengan Islam itu karena... Uh, grup band favoritnya Beliau yang masih muda dan ketika duduk e, di bangku SMA, beliau ini penasaran dengan Islam dan saat itu juga beliau masih menganut agama Kristen. Beliau e, mengikuti kajian-kajian yang dilakukan setiap e, seminggu sekali di sekolahnya. Masya Allah dari kisah tersebut sangat menginspirasi Mungkin e, dari kita yang sudah terlahir e, secara Islam Mungkin saja merasa insecure ya secara bahasa sekarang ini Karena orang yang masih menganut agama Kristen pun penasaran dengan Islam Sehingga beliau e, dengan mencuri-curi waktu Ataupun membolos demi e, ikut mengikuti kajian-kajian yang dilakukan di sekolahnya Masya Allah hingga suatu ketika beliau ini dikejutkan dengan ayat-ayat yang ada di dalam Bible yang mana eh, ayat tersebut membahas tentang proses akan wafatnya Yesus atau proses akan disalibkannya Yesus. Nah, di situ Yesus ini berseru-seru mencari Tuhannya. Tentu saja eh, Stefanus ini timbul e, narasi mengapa Tuhan ini mencari Tuhan yang lain dan juga mengapa Tuhan kok bisa wafat. Secara logika w, e, apabila Tuhan itu wafat, maka siapakah siapa lagi yang akan mengurus alam semesta ini? Hal tersebut ditanyakan oleh Stefanus kepada pendetanya tetapi Stefanus ini tidak mendapatkan jawaban yang pasti atau tidak mendapatkan Jawaban yang bisa memuaskan dirinya. Nah, bagaimana kelanjutannya? Mari kita simak kembali videonya. Kebetulan saya juga jemaat baru di Bogor. Ya udah, saya nekatin diri berani untuk nanya. Akhirnya jawabannya seperti itu. Makin ngawur kalau kata saya, hmm. nggak masuk logika saya. Hmm. Akhirnya ya udah, saya pulang dengan rasa penasaran saya enggak terungkap ya udahlah saya bilang pada saat itu setelah itu ya udah saya melanjutkan aktivitas saya tapi mampu. di usia seperti itu masih smk menanyakan hal seperti itu sudah sangat bau wow iya. sekali ya makanya kok sampai kepikiran gitu saya itu tiap malam baca kitab kebetulan hmm. nemu ayat itu <laughs> iya ya saya tipe orang berpemikir hmm pemikir uh, berpikir dulu sebelum bertindak ataupun nggak berani untuk pokoknya ngelola doang sampai gua nih yakin nih baru uh, lakukan seperti itu. Jadi sebenarnya juga nggak boleh pemikir kebanyakan harusnya action-nya. Stress nanti. Jadi, saya tipe tuh orang yang stress Kalau ketika saya belum jalan keluar saya belum ada, saya tuh pasti harus mikir gimana ya, gimana gimana ya. Sama seperti ketika saya pergi hatinya pada saat itu. Hmm. Saya mikir terus sampai ketemu alat ini saya akan kaitkan kayak Pokoknya, benar-benar uh, sampai suatu ketika uh, saya bertemu dengan salah satu grup mentoring pengajian. Lah, hmm. pengajian gitu, pengajian setiap sekolah karena saya kan bidang pertama Jadi saya harus ikut lah. Ibaratnya hmm. bukan ikut pengajian, ya ikut uh, partisipasi lah, eh, ya seperti itu, Pasti seperti itu akhirnya mungkin ada yang menceritakan tentang saya hmm. kepada muridnya pada saat itu ada yang WA saya bisa nggak kita ketemuan akhir hmm. siapa ya oh saya pengajar eh, dalam mentoring ataupun liko hmm. di sekolah ini katanya oh ya silakan mau kapan akhirnya bertemu bertemu yang ngomong lah panjang lebar segala macem awalnya mah Uh, umum karena mungkin dia takut menyinggung hmm. dia takut ada ada kan memaksa mungkin ataupun sampai seketika dia mulai to, to the poin kapan mau masuk Islam nah, di pertemuan mungkin? pertama sudah pertemuan seperti pertama itu? pertemuan pertama sendirian ya hmm. bukan pertemuan pertama pas pengajian itu benar-benar hmm. dari mata. hati ke hati lupa mata benar-benar hmm tuduh poin banget pada saat itu, <laughs> enggak kak, saya nggak mau masuk Islam, kok kamu aktif banget di Islam, waktu itu masih beralibi, ya kan emang tugas saya kak, hmm. karena saya kan bidang pertama dalam mewakili sekolah saya, dan saya pada saat itu harus bikin laporan kegiatan apa aja dalam Islam, kegiatan apa aja di Kristen, jadi ya saya harus mau nggak mau harus ikut terjun seperti itu, yakin cuma itu, kak Mas, sudah mulai. Yakin kak? Udah mulai enggak bisa Udah nafas udah ngasih lontasan pokoknya. Kalau udah berbicara tentang Islam, satu udah mulai dulu tuh udah fanatik, udah uh, sensitif banget lah pokoknya pada saat itu. Sayang loh kata dia. Nah, sayang kenapa kak? Kamu udah punya kunci. Tinggal masuk doang kok katanya. Apa susahnya sih gitu? Tapi kamu belum mau masuk. Hmm. Karena nunggu waktu saya nggak bakal jamin nih ketika kamu setelah ng ngobrol sama saya kamu keluar dari pintu kamu selamat kan sayang dong kalau kamu nggak e, nyari tahu dulu apa sih dalam rumah itu perumpah malanya seperti iya, itu iya intinya dia selesai sehadat hmm. <laughs> karena jiwa seseorang itu nggak bakal dia tahu kapan dia akan meninggal kapan dia akan sakit, kapan dia akan senang jadi ketika kamu punya kesempatan kamu diberikan eh uh, hidayah dia udah ngomong hidayah tuh pada saya gak ngerti hidayah itu apa saya hidayah itu apa, emangnya apa? Tujuk, katanya mm -hmm. tapi kamu gak memanfaatkan kalau saya pribadi bakal nyesel banget apalagi ketika saya sudah di akhirat dalam barzah segala macam dan saya tidak membuka pintu itu saya bukan nangis kejer katanya. Ya udah saya diam 1000 bahasa, enggak pengen ngomong apa-apa. Langsung speechless aja. Ya, hup, jebak di hati itu pada saat itu. Pada saat itu ya udah, enggak kelas saya si pamit ya, udah kan ngomongnya udah ya udah. Itu lama kelas 2 SMK pada saat itu. Akhirnya saya magang eh uh, PKL lah. Kalau SMK ada PKL-nya. Mm -hmm. Saya PKL di Indo PT Astra Indo kalau Indo karo perkasa dulu dari daerah Cibogor dan agamis lagi Islam banget. Sembahan Islam banget sampai nggak tau sampai muka saya yang China seperti ini yang jauh dari kata Islam muka saya. Ada salah satu karyawan yang saya selalu berhubungan sama dia karena emang eh, job desk saya adalah ke beliau ini. Ikut pengajian yuk, begitu Saya enggak ngomong apa-apa, saya tidak berbuat apa-apa, saya tidak. Ya ini agak menampakkan Islaman saya pada saat itu. Tapi dia tahu kalau misalnya Mas itu. Tahu. Oh. Eh, alwalam ya tau atau enggak ya? Soalnya pas saya selesai magang dia marah sama saya. Kok kamu nggak ngomong sih kalau kamu uh. Mau, uh, Kristen? lah saya kan ngomong saya islam atau Kristen pak yang penting memang saya profesional saya menjalankan apa yang diperintahkan oleh uh, apa namanya pembimbing saya di kantor kan bapak sendiri yang ngomong meluka saya kapan ngaj ngajak pengajian segala macam, tapi saya kan kagak merasakan apa-apa sih bilang hmm. ya udah tuh teman namanya saya minta maaf kalau saya ada salah segala macam, intinya dia karena dia tahu kalau saya bukan islam tapi ketika diajak itu mau? saya cuma senyum Oh. Saya nggak jawab A, nggak mau nge-B Karena kan saya pribadi juga, ya satu sisi udah setengah Islam mungkin ya hmm. Karena udah banyak masukan, banyak, ya menurut saya, nyaman lah ibaratnya Lingkungannya juga iya. mendukung Karena kan beragama itu kalau tidak nyaman buat apa? Hmm. Kalau beragama hanya membuat kita gelisah, agama hanya membuat kita sedih melulu, ya buat apa kan? justru kan agama itu ketenangan dalam kehidupan jiwa sebagai apa ya, pembatas diri, segala macam dan jujur saya tidak menemukan itu di kristen sama sekali nggak saya nggak menemukan sampai dari itu, awal sampai dari pada awal, saat itu? dari awal dari semenjak saya mimpi itu saya mulai gelisah pada saat itu hmm. gereja enggak? gereja saya tetap gereja meskipun tidak nyaman ya gereja awalnya mah karena Tuhan tapi lama-kelamaan ya pengen-main karena udah ketika, gak nyaman pada saat itu apalagi semenjak saya bertanya jawabannya tidak logis bagi saya hmm. ya lualam alam ya uh, di luar sana pendeta bah, apakah ada yang bisa uh, jawabannya sama atau apa gak, gak tahu karena saya berpikir ya saya menerima jawaban apa yang saya dengar saat, saat, itu. saat itu dan saya ternyata enjoy asik dengan kehidupan saya jadi bidang pertama ngurusin agama Islam segala macem berbaur dengan para ustadz segala macem itulah jalannya iya. sudah diberikan petunjuk uh -uh. mau sebesar usaha apapun untuk uh, mencoba menafikan apa yang kita punya pasti jalan itu ketika Allah sudah nih jalannya ya udah kita nggak bakal bisa ngapain hmm. terbukti dari saya masuk SMP SMK Islam bang hmm. bidang satu Islam bang kemudian uh, magang, magang hmm. Islam lagi saya bertanya kalau malam susah nggak merenung ada apa ini ya kenapa sih kenapa sih nah gitu. kondisi Mas Stefanus itu sendiri cerita nggak ke orang tua kayak gitu Enggak, orang tua saya itu gak open minded orang tua saya itu benar-benar lu tuh nggak boleh, lu gitu boleh keluar dari kerbau gua gitulah. Tapi tidak dijelaskan kenapanya? Enggak saya nggak itu karena saya tahu kondisi orang tua saya itu benar-benar, pokoknya nggak bisa open minded lah. Anak-anaknya itu harus harus nurut tok gitulah, orang tua ngelanggar sedikit, gampar justru kehidupan, uh, cobaan itu menurut saya hadir sebelum saya masuk Islam hmm. kan kalau mau offline ini, kebanyakan kan, setelah masuk Islam hmm. ya hmm. saya mah sebelum masuk Islam bener-bener saya diuji banget itu yang namanya galau, gelisah digampar segala macem sampai kelulusan kelas 3 SMK dulu hmm. saya kerja tapi sudah mantap untuk mengulung Islam pada situ uhum. karena saya pikir, oh observasi gue selama beberapa uh, tahun ini sudah tiga tahun lebih itu lebih, iya ya. karena kan saya kerja setahun oh. saya kerja setahun, tiga, uh, dari kelas 2, 3, 2, 3, udah dua tahun terus uh, SMK 3, udah 5 tahun, kerja enam tahun saya pencarian kerja di mana kalau belum saya kerja di daerah Bekasi itu di PT orang Cina semua hmm. itu saya belum masuk Islam belum hmm. dapat kerjaan di sana melihat orang Islam tuh ditindas bukan ditindas ya dikasih apa minoritas banget di sana lah ibaratnya saya pikir ketika saya kerja di sana elokbar itu saya tuh keubah lagi balik Niyata lagi ke lagi. Hmm. ternyata enggak masih tambah <laughs> masih malah tambah di situ saya udah mulai dengerin sholawatan udah ganti tuh wali udah gak ada hmm. lagi udah ganti di upgrade lah ibaratnya sholawatan segala macem enak aja tenteram uh, aja hidup makanya wasilah saya juga salah satunya adalah benekan sholawat itu hmm. setelah itu saya kerja uh, adalah setahun setahun saya kerja saya berhenti saya itu udah mantep hmm. untuk masuk Islam tapi sugu, waktu setahun jaksa itu saya bingung gimana sih caranya masuk Islam meskipun saya banyak kenalan Ustadz banyak kenalan orang Islam tapi ya mau saya nggak mau ada yang ke publis dulu lah hmm. saya galuh, saya nggak ngerti tuh nggak ada mualaf saya nggak kenal Mu'alaf center saya nggak kenal yang namanya ayat sofia segala macem sampai saya pernah saking frustrasinya hmm kan agama keluarga saya campur-campur hmm. ada pernah Buddha, kau ngucu. apa aku bunuh diri aja ya pada saat itu ada sampai di titik itu iya saya titik saking saya jenuhnya saya pengen masuk Islam cuma pertama saya nggak tahu bagaimana caranya kedua juga karena takut hmm. takut sama keluarga karena didikan orang tua saya itu benar-benar kayak militer otoriter otoriter banget padahal eh uh, otoriter di sini bukan untuk Islam ya melainkan semua agama jadi ketika uh, punya peraturan a ah, ya harus nyetin a ah. kayak pernah saya juga ikut drama kolosal buat acara Natal saya bilang mah pa saya pulang jam 3 ya ternyata saya uh, pulang jam tiga lima belas ayah saya sudah bawa gesper <laughs> masih mau pulang loh digituin Segitu buat Kristen ibaratnya hmm. intinya nomor satu itu kepercayaan kalau ngomong A ya A itu nggak boleh lewat dari A itu didikan orang tua saya benar-benar keras lah ibaratnya sampai saya dikatai bengcong segala macam karena saya nggak seperti anak-anak lain saya tuh dari dulu gak seperti anak, anak yang keluar jalan nongkrong pada hmm. saya itu Jakarta kan ya kok kota metropolitan teman-teman saya ya adaan semua lah ibaratnya orang kaya hedon banget kan yang biarpun saya mungkin di bawah uh, strata di bawah dia ya saya bisa aja ditraktir segala hmm. macam tapi saya nggak menikmati itu semua karena saya nggak boleh pokoknya harus belajar belajar belajar belajar orang tua saya tuh yang penting tuh dapat ranking bisa ngebanggain beres karena angka itu penting bagi orang tua saya gitu ya Dulu e, kalau boleh sedikit cerita pengalaman kecil saya Kalau tidak apa partai kalian, nggak boleh makan seharian Harus hafal dulu, harus e, benar-benar hafal dulu baru lu boleh makan Saking segitunya pentingnya pelajaran buat orang tua saya Ya tapi kebukti sekarang Menikmatinya sekarang Alhamdulillah, Alhamdulillah ada sisi baik positifnya lah hmm. Lanjut Dimana di titik saya benar-benar udah Harus gimana kan ya ngeliat orang tua yang super duper galak super duper yang bener-bener ih, -bener, uh, gitulah pokoknya lah saya minum obat-obatan kata overdose, kalau minum obat-obatan overdose mati ya? enggak, saya udah ngalamin Tahu kaleng kongguan itu obat semua, saya minum semua satu kali minum? satu kali minum, mati, enggak enggak, saya enggak mati tapi ada efeknya enggak setelah efek, itu? efek eh uh, kayak orang nge -fly. Hmm. Lemes doang, lemes beneran. Saya tuh tipe ke orang yang pengen bunuh diri, tapi pengecut <laughs> sampai saya pernah minum baik. ih, pahit ya? Itu kok ke, ke lidah, saya campur sirup, saking saya benar-benar. Eh, dulu benar-benar aku sampe air sabun, saya minumin sampai makan jelly karena saya pengen bunuh diri karena kan, uh, saya masih berprinsip reinkarnasi. Emm. Terus sampai berdoa, ada tuh, salah satu Ustadz, uh, namanya Ustadz Solmet dulu, hmm. dia kan selalu punya anak ya Kami ngomong gini, saking polosnya dulu Ya Allah, pengen punya kayak pengen punya Ustadz Solmet, dia bisa masuk Islam, gitu Berarti hmm. saya sempat tidur dulu kan, udah sempat tidur ya, gitu hmm. Saking bener-bener udah pengen masuk Islam, cuma gak tau sebagaimana Bener-bener gak tau, pada saat itu, saya minum-minum obat, sampai orang ibu saya nanya Ini obat buat ya? Kok pada habis pernah diem, nggak ngomong ah ngomong karena takut kan hmm. mati enggak saya nggak mati-matian <laughs> berapa kali gitu mau obat segitu banyak ya dengan tapi efeknya gimana maksudnya gelingan doang iya. terus lemes banget udah kayak gak punya tulang tidur ya, sehari semati, atau ya, berapa saat enggak nggak seharian setengah harian habis tidur ya bangun lagi udah takut ya iya makanya juga bingung saya kan suka nyari, inter nyari internet dulu Bagaimana bisa mati tapi tidak sakit? <laughs> udah lah anak zaman sekarang, uh -uh. anak zaman waktu itu. bener-bener saya nyala seperti itu. Oh, minum obat-obatan overdosis katanya hmm. mati, nggak kejadian. Minum buygown pakai sirup juga nggak kejadian. <laughs> Jadi bingung ya udah, ini aja lah, mungkin gua harus ke lagi gitu kan. Pada saat itu hmm. tuh setelah. Uh, saya berpikir, ah adalah buat apa sih gue berusaha masuk istilahnya ternyata gak ada jalannya kan gitu. Mimpi itu datang lagi Selalu menjadi penyemangat saya ketika saya ingin menyerah Oh mimpinya selalu datang? Selalu datang Bukan hanya sekali? Enggak, kalau sekali makanya saya bilang Saya pernah nanya, apa sih arti mimpi? Hmm. Kan, gitu. Apakah hanya sebuah kembang tidur? Itu Iyalah. nanya ke siapa? Nanya ke Ustadz, ya, dulu Oh gak Ustadz. Iya, tuh kembang tidur. Kalau berkali-kali, cuma saya nggak ngajitin pimpi nya. Iya, mm. Allah alam kata dia. Siapa bisa petunjuk gitu. Makanya itu benar-benar saya udah niat balang soto karena situ. Oh. Benar-benar udah. Ibaratnya ibarat skripsi. Uh, Populasi-populasinya itu udah benar-benar kandas semua gitu loh. Mm. Udah tahu nih kesimpulannya bakal seperti apa hipotesisnya sudah saya jalani. Uh, datanya saya sudah dapatkan. Tinggal perhitungannya doang mm. nih. Dan seperti itu. Ya sudah, selama setahun saya benar-benar berada di detik yang hancur Karena nggak tahu Ketika Harus. kerja itu? Iya, hancur banget Karena apa, masuk Islam nggak bisa segala macem Udah bingung lah pokoknya Meskipun saya dihadapkan dengan dari kecil masalah yang tanggungannya akhirat Tapi ya, jiwa anak kecil saya masih benar-benar kental banget iya. Karena saya pikir Ya Allah sampai mohon pengen punya Bapak kayak Ustaz solmat Ya Allah semoga rekan asik ke beliau, Ya Allah gitu saya ingin hmm. berdoanya pada saat itu. Ya tapi kalau darulah ya, mungkin jangan Allah bukan cara dengan uh, saya mati, sebenarnya saya masih hidup sampai sekarang. Hmm. Sampai suatu ketika, saya sudah dititik. Uh, mau pecah banget tuh kepala, akhirnya saya bermimpi saya berlari. Berlari di suatu lorong yang gelap banget pada saat itu hmm. cuma ada titik kecil loh yang terang. saya lari tuh rame-rame akhirnya yang lain pada tumbang saya doang nyampe yang pegari finish dan itu juga beberapa uh, minggu kemudian saya renungi yaudah kali ya kita nekat saya nyari akhirnya di internet beranikan diri datang ke uh, pertama kali, saya tuh dua kali, tiga kali sehatan oh. pertama di Kemenak, Bugur Kedua di Adhikro Majelis uh, Al-Makfuroh Kiai Haji Arifin Ilham hmm. Ketiga di KUA Karena mau ngambil KTP pada hmm. saat itu Pertama kali saya ada di Kemenak Itu kapan itu? Uh, 2016 awal Karena saya masuk kampus kan 2016 bulan September Jalaknya beberapa doang saya mau ala, Ketika mualaf mau jadi masuk Islam ke kampus hmm. itu pun nekat sebenarnya masuk kampus itu <laughs> itu setelah kerja berarti? iya saya kerja, hmm. karena saya pikir orang tua saya bukan orang kaya orang tua saya bukan orang yang punya jadi ketika saya ingin sesuatu saya harus kerja hmm. ketika saya ada kema ada impiannya saya harus kerja emang niat kerja itu emang buat kuliah karena kan biaya masuk kuliah itu kan mahal hmm. untuk awalnya itu kan benar, benar besar dan butuh dana yang banyak saya ngumpulin dari gaji saya, ngasih orang tua, segala lain Tapi jauh dari sebelum masuk Islam, berapa bulan sebelum itu, saya datang ke sekolah lagi. Ke sekolah Sempur itu. SMK itu? Buat apa? Ngambil ikhrok. Nyolong ikhrok di masjid. Karena saya pikir, saya nggak mau nih. Saya itu tipe orang yang ketika masuk ke suatu ruangan baru, saya gak begu bego-bego banget. Gitu lah. Sejauh tuh Iqro Alasannya mau ketemu guru. Pada datang ke masjid, sepi, saya ambil ikro satu Saya belajar tuh di laptop. Modal laptop YouTube baca Quran. Mau ikro, Belajar dari iya, YouTube. Dari YouTube semua. Saya semua bisa. makanya qodarullah alhamdulillah. Setelah saya masuk Islam, ya sudah bisa baca Quran. Meskipun ya belum fasih. Hmm. Seperti ustadz-ustadz lainnya lah, setidaknya saya bisa baca bisa nyambung kata pada saya hmm. Setelah saya ngambil belajar seminggu dua minggu Kodrullah uh, Ikro nya itu jatuh, jatuh. Tas. Hmm. Dari tas Dari tas pulang kerja waktu itu Di rumah? Di rumah Ketahuan dong Di rumah Saya mandi Bapak saya ternyata masuk aja saya masuk ke Uh, kamar, saya hmm. kan kamar kan cuma dua Jadi saya tidur sama orang tua Cuma disekat karena Apa, lemari Kakak hmm. saya yang perempuan Sendiri Jatuh bertak aja ikram ada udah bergolok Masih nih. di kamar mandi Iya, udah nih Ngeliat, waduh, kabur langsung Sini loh katanya Sampai dilempar goloknya Untung gak kena pada saat itu saya juga belum ikhlas pada situ mati, karena saya belum Islam <laughs> Lempar itu hmm. Sampai tetangga itu pada ngeliatin, tetangga pada ah, malu banget lah pada saat itu keluarga, apa dipandang Gak bener lah ibaratnya, sampai masa sih sosok mau bunuh anaknya hmm. Itu yang pertama Namanya juga saya bandel ya, makin di tuh saya makin kekeh gitu Kenapa deh, apa -apa. sih nah, gitu kan? Tahu, hmm. iya, Saya datang lagi ke sekolah Ambil lagi nyolong lagi bukit satu. Hmm. Ketawan lagi jatuh. Kali ini jatuhnya bukan di tas, di, di itu uh, rak belajar saya. Mm. Mungkin ada kepenuhan buku, petak jatuh. Saya lagi di luar. Datang-datang bapak saya udah bawa golok gul lagi. Masih belum kapok lu ya katanya. Untung situ orang uh, ibu saya ngejagain. Mm. Bayangin saya udah berapa kali percoba bunuh diri, Gua udah mau dibunuh nggak mati-mati. Mm. <laughs> Akhirnya ya dinasehatin nama ibu, ya pelan-pelan nak -pelan begitu -kegirnya. Akhirnya saya didulukiin nama bapak saya Dikasih minum dari pendeta pada saat itu hmm. Ini emang pasti diguna-guna nih orang islam Ini emang pasti dicuci nih, padahal kan zaman jaman pencucian otak dulu hmm. kalau masalah salah ya hmm. Yang islam tuh bener-bener tersudutkan banget karena ada bom Bali segala pokoknya gak salah, Lu Allah enggak lupa. Pokoknya benar-benar Islam itu disudutkan banget pada saat itu. Sampai statement yang keluar dari bapak saya satu. Lu boleh milih agama apa aja. Mau Kristen, mau Konghucu, mau Buddha. Tapi jangan satu, Islam. Oh, makin kepo lagi oh. dong, ada apa nih Islam gitu kan? Kok mana -mana iya makin dibenci banget oleh orang-orang kan gitu, orang kafir gitu. Hmm. akhirnya setelah itu saya makin yakin saya tuh semakin dikekang saya tuh semakin orang orangnya hmm. semakin pengen tahu, semakin pengen apaan sih gitu lah udah akhirnya, kalau masalah salah bulan Februari, kalau masalah salah Februari, saya syahadat akhirnya beranikan diri ke kemenakan sendirian itu pun harus berantem lagi sama orang kemenakan karena masalah umur. Di kemenak itu maksimal minimal 21 21 tahun. Hmm. Untuk cowok. Untuk masuk Islam? Iya. Oh. Saya juga baru tahu pada saat itu. Terus pada saat itu Mas Stefanus mau oh, saya debatin. Saya tuh karena saya hidup di organisasi ya, hmm. jadi suka debat dulu tuh. Hmm. Pokoknya yang nggak sesuai dengan saya, saya tahu A dia ternyata menyimpah uh, apa namanya ngituin A. Ya saya itu selama lagi saya benar lah Bapak saya punya niat baik Bapak mau tanggung jawab ketika saya mati saya tidak bisa masuk Islam Bapak mau jawab di akhirat saya gituin hidayah itu mahal dan tidak semua orang bisa mendapatkan hidayah seperti halnya Stefanus Stefanus ketika sudah mengenal Islam dan sudah mencari tahu tentang Islam hampir setiap malam beliau merasakan kegelisahan yang sangat luar biasa Hingga suatu ketika beliau pernah bermimpi didatangi seseorang dan dalam mimpinya tersebut beliau diberi sebuah Al-Quran. Apakah mimpi tersebut salah satu hidayah dari Allah? Nah, selain itu setelah perjalanan yang cukup lama mencari sebuah kebenaran dalam Islam, prosesnya ini selama enam tahun dan uh, tidak mudah lika-liku yang beliau uh, alami, Akhirnya Stefanus ini memutuskan mantap untuk menjadi seorang mu'alaf. Nah, bagaimana kelanjutannya? Mari kita simak kembali videonya. Umur berapa waktu itu? Sekitar 19 kali hmm. ya. Lulus kan 18, karena saya ketuaan hmm. lulusnya. <laughs> karena lu nggak mau sekolah aja, karena alasannya mama takut hilang dulu. Umur 18, 19, saya ngomong gitu. Kamu nggak bisa, katanya masih muda. Saya juga baru tahu pada saat itu. Kalau ya apakah itu suatu oknum di kemenak hmm. atau apa saya dikituin saya nggak boleh sebelum dua tahun pada saat itu terkendalil umur tapi saya kekeh maksa pada saat itu kakaknya saya dipertemukan sama salah satu kepak kalau di itu supervisor mungkin ya kalau hmm. di mana di kantor ataupun di mungkin dia apa ya ketua bidangnya mungkin ya akhirnya kita ngambil jalan tengah yaudah kamu mungkin surat pernyataan materi ternyata orang tua. Lah bagaimana orang saya enggak mau ketua orang tua. Hmm. Oh, disuruh sama itu. Ya udah deh apa-apa deh, yang penting bawa uh, wali kata ya. Eh bawa saksi katanya. Ya udah akhirnya saya saksi eh uh, Murobi yang pertama kali kita ketemuan itu jadi saksinya Yang kajian itu. Iya, yang kajian yang hmm. di co-mentoring itu. Hmm. Saya minta eh Kak, saya mau Islam, masya Allah, wallahakbar. beliau. Eh, hmm. uh, kapan-kapan, katanya saya tapi butuh uh, pendamping lah. maksud, siap-siap, tapi saya butuh pendamping satu lagi ke akhirnya temannya dia. Terus selama saya bikin Surat pernyataan, saya beli materai, Dalam mati. Dalam hati, hati kecil saya itu Ya Allah susah banget ya mau masuk islam ya hmm. Apa sih kok islam sampe sempur -sempur, uh, sempurna ini gitu loh Ini susah Tapi, banget gitu loh Masih keinginannya masih kuat untuk masih. masuk islam masih. Meskipun di gitu kan Iya masih hmm. Makanya setelah dulu pernah tuh guru uh, kaya saya Ngomong untung aja ya niat kamu tuh kuat coba kalau nggak kuat kayak yang lain kamu pasti bakal udah dipersulit persulit seperti itu. Kau doronglah itu benar udah saya berusaha satu nyari foto segala macam. Akhirnya saya syahadat pada saat itu disaksikan oleh dua wali. Dua wali, dua wali dan sedihnya kagak ada pembinaan pada saat itu. Ah <laughs> oh. ada, ya udah nggak. Saya kan kalau orang Islam kan ketika itu kan harus madi besar, mm -hmm. madi wajib. Mm -hmm. Saya nggak madi wajib karena gak tau setelah masuk ya sudah iya, dilepas itu? iya dilepas sendirian. saya benar-benar gak tau seperti apa tapi walinya mas Stefanus ini ngasih tahu atau kayak gimana? apa ya? ya karena mungkin dia punya kesibukan hmm. dan lain-lain ya Allah alam ya mungkin dia punya ya dia cuma dia juga gak nyari cuma bang kesenang ya udah, legitin doang dilepas sudah kayak anak ayam yang gak tahu harus kemana pada saat itu menarik ini, banyak kasus memang Mu'alaf tuh seperti iya, itu di awal iya. makanya saya bilang, eh Mu'alaf sekarang mah benar-benar bahagia dah banyak Mu'alaf center hmm. banyak yang mau ngebina dulu masih nggak ada, saya benar-benar buta akan yang namanya bimbingan. Ini hmm. saya belajar sendiri tuh sampai banyak baca Quran saya aja sendiri segala macem sebulan gejolak lagi, gejolaknya bukan karena memang Islam gejolaknya karena Pengen belajar, cuma gak tau dari mana hmm. Posisi sudah Islam, udah, itu sudah syahadat Udah, pada saat itu udah, saya diem-diem hmm. Dan rasa tenangnya, alah wakbar Gak bisa digambarkan setelah bersyahadat Saya pulang naik motor, ada kerasa bahagia Itu gak tau ya, pada saya gak dapat duit Saya malah ngeluarin duit, pada saya <laughs> Kalau gak salah, mau beli sih. Eh, hmm. apa namanya? Matrai Matrai, segala macam. Cuma, senang aja gitu hmm. Kayaknya, ya Alhamdulillah penyampaian gue berhasil nih, gitu satu seminggu dua minggu masih dalam tahap seneng lah karena udah mencapai nih kita-kita gua nih dari SMP udah dapat kesimpulannya nih kan gitu ada ketenangan hati iya ketiga minggu saya gelisah lagi hmm. kok gua di Islam gini-gini aja ya gitu kalau di Kristen gua malah lebih taat taatnya ke gereja segala macam. Gue di Islam Cuma sholat dong ya Kok gak ada pelajarannya sih Kok gini-gini Saya gak tau peng, pengajian di di mana, mana Karena saya posisinya masih sembunyi-sembunyi pada saat itu Tapi ketika sudah syahadat Masih melakukan aktivitas ke gereja gitu kan? Masih oh. Masih selama setahun kalau gak salah Karena saya kan posisinya Diam-diam hmm. Gak ada yang tahu kecuali dua wali itu Iya gak ada Saya sempat curhat e, Kak gimana nih ya eh ya dia kan diam-diam saya sholatnya gimana saya nggak bisa sholat berdiri eh dalam berdiri saya nggak bisa uh, tilawah kayak orang Islam lain beliau coba ngomong terakhir nih, beliau nih terakhir sama beliau beliau coba ngomong Islam itu mudah Allah itu tahu bagaimana keadaan suatu hamba ketika kamu nggak bisa dalam keadaan berdiri duduk aja kamu keadaan arjen katanya karena ketika kamu tahu, orang tua kamu tahu, pasti aja jawab kamu kan teranjem kan iya sih kak, yaudah sambil tidur aja sampai pernah kejadian lucu ya <laughs> saya kan berarti kan setahun itu saya solat, -solat sambil tidur hmm. nangis bener-bener nangis itu ya Allah kapan ya salat seperti ini mulu kan, gitu. paling kalau uh, saya sholat berdiri kalau ketika saya lagi kerja itu pun disudutkan banget kan cuma hmm. dikasih satu petak Sebelahnya tempat orang kencing, uh, di sini orang sholat. Tempat kerja saya dulu tuh di tempat Cina. Waktu iya, akhirnya saya mutusin buat berhenti. Hmm. Kita kumpulkan buat kuliah. Akhirnya saya ber uh, belum tahu tuh mau kuliah di mana. Saya masih fokus untuk mencari guru pada saat itu, mencari ilmu pada saat itu. Cuma yang nggak dapet. Saya coba ke pondok pesantren, pondok pesantren, karena. Uh, pada zamannya Pak Mualaf palsu. Pada saat itu ya banyak Mualaf, hmm. saya juga Mualaf palsu. sampai dikata meminta sodako segala macam. Setelah itu benar-benar. Cobaannya. Iya. Saya kira, banget ya. Setelah Islam ya udahlah enak lah ya. Hmm. Ternyata saya harus merasakan bagaimana sulitnya mencari seorang guru. Sulitnya mencari seorang sosok Murobi untuk membimbing saya. Saya bisa dibilang awam akan iya. hal itu kayak gitu. Iya. Gak kayak sekarang kan yang mau alah baru disambut dengan gembira, disambut hmm. dengan ayo-ayo belajar bahasa lu ada hmm. Saya tuh benar-benar sendirian pada saat itu Setelah itu saya habis dari pondok pondok pesantren tuh saya ditolak-in ditolak Sampai salah satu pondok pesantren ngomong bisik-bisik ke uh, temennya hmm. Jangan takutnya mau palsu udah ngomong gitu depan saya loh. Dengar, dengar sampai giniin. Ya Ustadz saya datang ke sini cuma mencari ilmu. Saya nggak mau dikasih duit kok. Seandainya kalau lu ngasih rezeki ke saya, saya bayar antum. Saya cuma nyari ilmu kok, kok harus proses seperti ini kok. akhirnya udah saya pergi, gak diterima. Tau, uh, dengan berdalih maaf nggak bisa nerima santri takosus. Takosus itu yang bisa bolak-balik. Uh, terimanya santri-santri uh, mukim sampai satu pernah saya an ancur lagi ancur yang kedua itu hmm. saya kena ilmu ancur kedua karena ilmu saya pikir ah udah amat lah mau bego-bego sekalian toh gue udah ikhtiar rekan gitu hmm. mau bego-bego sekalian lah ibaratnya tapi kau darullah saya waktu itu dari pesantren mana ya dari era uh, puncak sana puncak Bogor. Enggak tahu tuh, biasanya kan lewat lurus, saya belok. Hmm. Nemuin kampus Islam. Hmm. Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Sirojul Falah. Hmm. Diem tuh. Berapa mai? ada kali? 30 menit saya mikir. Oh iya ya, gua mau kuliah juga ya. Apa enggak sekalian aja ya? Eee, masuk kuliah Islam. Tapi kan gua bermuara berapa bulan nih, kan hmm. gitu. Ah, ya coba mampir aja mampir lah, mampirlah. Ke ke kampus tuh ambil brosur itu pernah ngeliatin tuh hmm. muka sifat kesa aja ibaratnya ini siapa? ini siapa? Partnya? ya ketemu sama salah satu dosen bukan dosen sih beliau-beliau bagian administrasinya minta brosur namanya siapa? ditanya Stefanus Hansen pak wudhu pak kaget dong hmm, kaget diajak ngobrol mau ya? katanya iya baru berapa bulan? ya sekitar empat bulanan lah. 4 bulanan? Kamu serius masuk tarbiyah? bayar loh katanya. butuh duit loh. Hmm. dan ke depan juga kamu bakal ngalami kesusahan. Hmm. udah sampai udah bisa baca Quran belum? alhamdulillah pak udah, dikit-dikit mah. fikinya? ga tau pak. <laughs> <laughs> ya dasar-dasar mah -dasar, dikit-dikit mah, adalah coba gak terlalu dalam kan. Hmm. Ya udah tuh saya pulang Saya pulang Saya mikir lagi <laughs> Iya iya Dalam kamar tuh kan Tas saya taruh depan Saya mikir Iya iya Kok saya kalau gue masuk Duit terbuang percuma takutnya kan Terus uh, Apa namanya Belum tentu gue lulus dari situ Belum ada bekal Belum yang ada cukup Belum ada bekal cukup ya, hmm. ya Maaf baru beberapa bulan ibaratnya Udah berani yang, yang ibaratnya seharusnya lo baru belajar ngerangkak, masa mau berlari sih, hmm. masuk kampus Islam gitu kan? Ya udahlah, sambil tidur, tidur tuh. Pagi-pagi, saya lupa ternyata tas saya itu di depan. Hmm. Orang tua saya itu dagang. Ini pengalaman religius yang mungkin orang-orang nggak -orang punya. Tas depan tuh. Hmm. Orang tua saya itu bangun jam 3 karena kan bikin kue buat drop out ke pasar-pasar. Hmm. Saya bangun, hendak sholat subuh, buka pintu duduk lihat atas aduh tadi buka-buka sama orang tua. Di situ ada brosur. Kuliah Harvard ya. Uh, jalan uh, ngampirin orang tua kayak nggak punya dosa lah ibaratnya. <tuh> <tuh> eh, kenapa mah? Kok dibuka buka gitu kan? Orang tua sambil santai nggak baca. Oh, harganya sekian. Kampusnya ya udahlah, lurus sini aja, murah. Sobekin yeah. dong, yeah. mm. dong. Heem, situ tulisan sekolah, tinggi, ilmu, tarbiyah sirojul, Bogor, pendidikan, akam, agama Islam, terakreditasi ban pers, kayak bla bla, mm. kok gak kelihatan gitu loh? Malah lanjut ke... Uh, biaya biaya. Mm. Huh? eh, biaya iya, iya, Eh, lu kenapa bengong? Kata <laughs> kata mama saya tuh. Enggak, iya, segitu biayanya mah. Ya udah, masukin aja murah. secara logika, secara logis kemanusiaan, tidak akan bisa seperti itu benar-benar. bakal, orang jelas-jelas gede kok tulisannya masa sih gak kebaca orang sebego apapun kasarnya gak mungkin percaya tapi demi Allah, ini nyata nyata, saya pemerintah, nyata saya ngalamin semuanya, sampai setelah sholat subuh saya pikir, emang udah jalannya kali ya udah takdirnya Allah takdirkan saya ke sana, nggak hmm. berpikir panjang, hari itu juga saya datang lagi kampus, saya ada orang pertama yang masuk yang bayar kampus, hmm. Pak saya mau daftar nggak diterima, nggak <laughs> diterima serius, nggak diterima, akhirnya saya nelpon dosen, kan ada kontak person, hmm. satu dua tiga, saya yang kedua. Beliau sudah almarhum kebetulan, baik banget dosennya ya. Secerita, cerita, cerita. cerita. udah datang lagi kampus, katanya. datang Saya ketemuan di salah, ketemuan gak di kampus. Ketemuan di depan kantinnya. Saya dites sama dosennya? Sama dosennya Baca Quran, fikul ibadahnya. Terus sedikit tauhidnya. Biar ngetesnya anak bener-bener gak sih gitu lah. Baik banget beliau, akhirnya ya mungkin sudah standarnya seorang mualaf, mungkin ya mungkin jauh lah dibanding orang standar orang Islam sekarang. Standarnya orang mualaf lah, ibaratnya yang baru belajar baca, mungkin dan mungkin beliau melihat kemauan ya sudah. Akhirnya saya diterima di situ, saya bayar tunas, disambung dikit ya, karena duit-duit <gayu> gaji <gayu> pada <gayu> saat itu benar-benar. Uh, apa namanya? Udah persiapan. Udah, saya masuk sana. Ternyata saya keusahaan. <laughs> Karena 90% temen-temen ataupun saingan saya di kampus, itu semuanya santri. Hmm. Yang udah 7 tahun, yang udah lima tahun. Karena saya berpikir, ah ya udah gue cuma pengen belajar doang kok. Nggak sampai kepikiran lulus demi Allah. Saya cuma pengen dapet guru, pada saat itu pikiran saya mau lusa tanggul, lusa nanti dah duit merenjaknya, udah, udah Allah yang ngatur udah ngapain ngomongnya begitu? ya kondoran Allah lulus Alhamdulillah, selama 4 tahun 4 tahun. Kumlat ya kalau nggak salah Iya Kita juga pilih Masya Allah setelah melakukan pencarian Islam kurang lebih selama 6 tahun dan juga setelah melewati liku-liku perjalanan dan juga rintangan-rintangan yang ada Akhirnya Stefanus ini mantap untuk menjadi seorang mu'alaf dan kegelisahan-kegelisahan yang setiap malam beliau rasakan kini berubah menjadi kedamaian.